Update sinopsis Putri untuk Pangeran Sabtu tanggal 23 Oktober, Jodi simpan bukti kebakaran kantor Pangeran sebelumnya sinetron ini sudah memasuki episode ke-561. Dilansir dari sinetron Putri untuk Pangeran, Pangersen kini mulai curiga dengan bos Putri. Hal ini lantaran setiap kejadian yang terjadi dengan istrinya selalu ada Jodi. Saat Putri bertanya hal tersebut dengan Pak Jodi, Pak Jodi malah mengelak. Jodi mengatakan bahwa sepatu seperti itu banyak di luar sana. Padahal Putri masih curiga dengan Jody, karena sepatu tersebut merupakan sepatu barang bukti yang dimiliki Pangeran. Apakah Putri akan memberitahu hal tersebut dengan Pangeran suaminya? Sementara Pangeran diminta oleh omanya untuk meneruskan perusahaan omanya yang ada di Jakarta. Namun Pangeran menolaknya hingga Pangeran tetap ingin membuka perusahaan sendiri. Pangeran juga merasa curiga karena tagihan kartu kredit miliknya senilai 9,5 juta rupiah sudah dibayar. Ternyata kartu kredit itu dibayar oleh putri, hingga Pangeran marah. Namun Pangeran menyesal hingga menyusul putri ke kantornya. Secara tak sengaja Pangeran malah melihat putri sedang berduaan dengan Pak Jodi. Namun Pak Jodi malah memberikan masukan yang aneh dengan putri, diantaranya membawa pangeran ke psikolog dan berhenti mengalah dengan pangeran. Bahkan Pak Jodi sengaja mengirim pesan ke pangeran agar pangeran bisa dinner dengan putri di restoran. Hal ini membuat pangeran makin curiga dengan Jodi.